Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semua di channel Binatang Pintar Kali ini aku akan bercerita tentang obat sulit tidur untuk sang Raja Harun Rasyid. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat menyimaknya dan mengambil hikmah dari cerita ini Langsung saja pada suatu malam Raja Harun Rasyid kesulitan untuk tidur Malam sudah semakin larut dan raja belum juga merasakan kantuk. Raja kemudian memanggil salah satu pengawal istana. Raja berkata umumkan kepada seluruh rakyat, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur akan diberikan 10 koin emas. Pengawal istana kemudian bergegas memberikan isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat untuk mengumumkan titah raja ke Setelah itu, datanglah dua orang yang kebetulan pada malam itu juga kesulitan untuk tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, mereka berniat untuk mengikuti Sayembara. Kedua peserta tersebut gagal membuat Raja bisa tertidur. Cerita yang ditawarkan dua peserta pertama justru malah membuat Raja semakin sulit untuk Nawas yang melarikan diri untuk mengikuti sayembara. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai bercerita. Baginda, dahulu ada seekor raja semut yang kurang percayaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur, gitu. keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan Abunawas. Menurut raja, cerita Abunawas tidak menarik dan membuat raja merasa bosan sehingga ia pun menguap dan memiringkan tubuhnya mengelakani Abunawas. Perlahan raja pun menutup matanya dan mulai tertidur. Pagi harinya Abunawas masuk lagi ke istana dengan mendarai kereta. Sepuluh karung diangkat ke dalam kereta satu persatu. Menjaga pintu sana, jangan-jangan kepala ketika kereta itu keluar ke pintu gerbang. Abu Nawas tertidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengur yang keras. Demikian kesetikan Abu Nawas dalam memberikan obat tidur kepada sang raja. Sampai pada tamu kembali, di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.